بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه قديلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم Padilat artinya keutamaan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu Allah Ta'ala berfirman sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi kita Hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kalian atas Nabi dan ucapkan salam kepada beliau Jadi para ulama berpendapat bahawa salawat kepada Nabi itu hukumnya adalah wajib di dalam sembahyang. Wajib di dalam sembahyang. Dan sunat yang sangat kuat di luar sembahyang. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atas Nabi dan ucapkan salam. Wa qala alaihi wa dan sabda Nabi lagi man sallallahu alayya min ummati kutibalahu ashru hasanat. Barang siapa berselawat atasku daripada umatku ditulis baginya 10 kebajikan. Jadi para ulama juga menjelaskan bahwa di dalam satu salawat yang kita baca Allahumma shalli ala sayyidina muhammadin wa ala Ali sayyidina muhammad satu salawat itu di dalamnya itu ada sepuluh macam kebaikan kebaikan pertama kita mengucap salawat itu adalah Tajdidul iman bila memperbaharui iman dengan Allah, maha nyari iman. Karena ada ungkapan kita Allahumma, nah, itu Allahumma artinya ya Allah, ya Allah, ya nya itu dibuang, diandak, diujung. Di ditukar dengan mim lalu jadi Allahumma asalnya ya Allah nah jadi salawat itu satu kebaikannya adalah memperbaharui maha iman dengan Allah yang kedua kebaikan salawat itu adalah tajdidul iman bi rasulillah memperbaharui iman dengan rasulullah karena di situ disebutkan nama-nama nabi kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga dalam ucapan salawat itu ada ta'zimullah. Ta'zimullah artinya mengagungkan Allah. Yang keempat ta'zimur rasulillah di situ ada mengagungkan kepada Rasulullah. Yang kelima di dalam salawat itu ada talabu ziyadati darajat ni Rasulillah. Kita memintakan kepada Allah agar derajat Nabi selalu ditinggikan. Yang keenam mahabbatul Rasul dalam salawat itu ada cinta kepada Rasul. Yang ketujuh di dalam salawat itu ada mahabbatu alihi mencintai keluarga Rasul. Yang ke delapan di dalam salawat itu ada takhluk bi akhlakillah berakhlak dengan akhlak Allah. Nah Allah bersalawat kepada Nabi, lalu kita pun juga bersalawat. Nah artinya mencontoh akhlak Allah. Yang kesembilan di dalam salawat itu ada asyuk As rasulillah, kita bersyukur kepada Rasulullah yang membawa hidayah kepada kita, yang mengenalkan agama kepada kita. Kita bersyukur, yang kesepuluh di dalam salawat itu ada ali hati rabb bahwa kita berhajat kepada allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi dalam satu salawat itu ada sepuluh kebaikan di dalamnya itu. ya Rasulullah, kai Ditanya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepada engkau? Artinya kalau salam itu sudah tahu, salamu alaika ya Rasulullah. Nah, kalau salawat macam apa? Fa Rasulullah bersabda kulu, baca ajaran Nabi Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyati kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Muhammadin wa azwajih wa zurriyyati Semoga Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Nah, ini selawat. Memang dalam selawat yang datang dari Nabi itu umumnya ada kalimat sayyidina. Ada debuat sayidina. Junjungan kami itu artinya kita tadi, ada sy syidina Allah masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah sayyidina. Karena adaban lin nabi Beradab bagi nabi nah, Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Ditambahi sayyidina Baik itu dibaca dalam sembahyang Atau di luar sembahyang Tambahi jah ya Lebih bagus Nah jadi ini shalawat Salawat yang langsung diajarkan oleh Rasulullah Ada salawat ini Yang dikarang oleh sahabat Ada Ada salawat yang dikarang oleh generasi tabi'in Ada Ada sahabat yang disusun oleh generasi tabi'in tabi Ada salawat yang disusun oleh para Aulia para ulama dan itu kadang jadi persoalan. Namun pada intinya, tetap bahwa salawat yang langsung dari Nabi itu yang paling baik. Kadang kita baca tadi, Wama ala nuril anwar wasirril asrar. Nah itu salawat dari Aulia Allah. Dari Nabi kadang dikenal ada salawat itu. Itu salawat ulahan bikinan para wali Sayyid Ahmad Al-Badawi zuriat Nabi yang mengarang itu Allahumma shalli nuril anwar wa asrar Sama tadi lagi Allahumma ya daimal fadli al-bariyah. Itu salawat dikarang oleh sahabat Nabi. Dia yang mengatakan Ibnu Abbas yang mengarang itu bukan dari Nabi. Nah, karena jadi persoalan itu karena mereka cinta lawan Rasulullah sangat cinta mereka memuliakan Rasulullah lalu sampai menyusun salawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi banyak sekali keutamaan keutamaan salawat kepada Nabi ini banyak para ulama yang mengarang kitab yang khusus hanya memuat tentang salawat dan keutamaannya Imam Ibnu Atta'illah mengatakan man tahukah kathratus salat wassyam palyuksir assalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang di masa mudanya banyak ketinggalan sembahyang-sembahyang sunat orang yang di masa mudanya banyak ketinggalan puasa-puasa sunnah Nah sekarang sudah Tuhan puasa kali tapi Kawa lagi sembahy yang sudah kali tapi kawa lagi nah gantiannya untuk menutupi itu perbanyak salawat kepada nabi Nah itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita di masa muda daripada pekerjaan-pekerjaan yang disunatkan Waruia dan diriwayatkan anna Umar radhiyallahu anhu bahwa Sayyidina Umar somia beliau didengar orang pada maut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ia buki sesudah wafatnya Rasul Umar bin Khattab itu menangis darwayakul dan beliau berkata. Biabi anta wa ummi ya Rasulullah Lakad balaga min padilatika inda rabbik Anja'ala ta'ata ka ta'ata Biabi anta wa ummi Dengan bapak dan ibuku engkau wahai Rasulullah Sungguh telah sampai dari keutamaan engkau di sisi Tuhan engkau. Bahwa dia jadikan taat kepada engkau itu taat kepada Allah. Nah ini satu kemuliaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Bahwa siapa taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Luar biasa. Azza Rasul. Allah. Ujar Tuhan, siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Jadi kemuliaan Rasulullah itu di sisi Allah sampai sedemikian rupa. Siapa taat kepada engkau berarti taat kepadaku, ujar Nabi. Ujar Tuhan. Taat kepada Rasulullah, taat kepadaku. Hmm. Itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Diabi antawa muar Rasulullah, l'qad balagh min bazi ratika indhu an akhbaraka bil 'afw yang k'qabl ayy khubiraka bizzambi. Wahai Rasulullah, sungguh sampai dari kemuliaan engkau di sisi Tuhan. Bahwa ia kabarkan kepada engkau Dengan kemaapan dari engkau Sebelum bahwa Dia kabarkan engkau Dengan dosa Belumkan lagi nabi itu Berbuat kesalahan Sudah berdahulu kata maaf Dari Allah Walaupun nabi itu Bersih daripada kesalahan Tapi sebelumnya itu Sudah bertunggu berdahulu Kata-kata maaf daripada Allah bahwa taala afallahu anka lima azin tarahu allah memaafkan dari engkau wahai rasul karena sesuatu yang kamu beri izin bagi mereka biabi anta wa ummi rasulullah laqad balaa min fadilatika indahu an ahlannar yaduuna ay yakunu qad azauk Wahum yakulun, ya wa -rasul. Wahai Rasulullah Sungguh sampai Dari kemuliaan engkau Di sisi Allah Bahwa penghuni neraka itu Meangan-angan Bahwa mereka itu Taat kepada engkau Orang-orang dalam neraka itu Wahum baina azab kihah Mereka itu orang neraka di tengah-tengah lapisan neraka di azab. Berkata mereka yala itu na kata kami dalam dunia. Ata'na Allah wa ata'na Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi orang dalam neraka aja. Sedemikian menerima azab Allah masih ingat kepada Rasul jakanya kami dulu taat kepada Allah dan Rasul. Musa Wahai Rasulullah, sungguh adalah Musa diberi Allah batu. Memancar daripada batu itu sungai-sungai. Tidaklah yang demikian itu lebih takjub daripada jari-jari engkau ketika memancar dari jari-jari engkau itu air. Nabi Musa, mukjizatnya memukul tungkat lawan batu, pacah batu keluar banyu. Kalau keluar banyu. Nah, kalau Rasulullah bang, kada perlu batu, Banyu mengalir dari selak-selak jari beliau, nah, sampai bisa meminumi beberapa ratus orang. Lebih takjub lagi apa yang diberikan Allah kepada kepada Nabi kita. Ya Rasulullah sungguh adalah jika Nabi Sulaiman diberikan Allah angin membawa Nabi Sulaiman dalam perjalanan dua bulan cuma satu hari ini angin diberikan Allah Nabi Sulaiman kuasa mengatur angin sehingga perjalanan yang mestinya dua bulan itu cukup dengan sehari ditempuh oleh Nabi Sulaiman maka tidak adalah ini Lebih menakjubkan lagi daripada burak Ketika engkau berjalan Wahai Rasulullah di atas burak Sampai ke langit ketujuh Kemudian engkau sembahyang subuh di malam Itu juga di abtah Di luar kota Mekah Sallallahu Jadi kalau Musa diberi Tuhan Mengatur angin bisa membawa membawa Sulaiman kemana-mana angin ini tapi Nabi kita diberi Allah burak yang kecepatannya jauh lebih daripada yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Rasulullah lain Ya Rasulullah ujar Umar jika Nabi Isa itu diberi Allah Mu'ajizat menghidupkan orang mati nah, Orang mati Nabi Isa bisa menghidupkannya Ini mu'ajizat Tidaklah ini lebih menakjubkan daripada kambing yang diracuni Ketika kambing itu berbicara kepada engkau wahai Rasulullah maswiyaun anjing itu kambing itu sudah dibakar pak lazira berkata bagi engkau wahai Rasul itu kambing tadi. takkul nih jangan kau makan aku Raul Pak ini Masmu mah bahwa aku ada racun kalau Nabi Isa mukjizatnya menghidupkan orang mati Manusia mati jadi hidup. Kambing mati jadi hidup. Kalau Nabi kita pang lebih menakjubkan lagi. Kambing yang sudah disumbali. Yang sudah dibakar. Yang sudah diputung-putung. Nah, diisi racun. Dihidangkan kepada Rasulullah. Kambing ini bicara. Wahai Rasul jangan makan aku. Di dalam aku ada racun. Nah, lebih menakjubkan lagi daripada Nabi Isa tadi. Bi arbi anta wa ummi ya Rasulullah laka ittaba'aka fi qillati sinnika wa qisari umurik ma lam yittabi'nuha bi kasrati sinni wa tuli umri wahai Rasulullah wa Umar sungguh mengikuti akan engkau pada sedikit umur engkau pindiknya usia engkau sesuatu yang tidak mengikuti akan Nuh pada banyaknya umur Nuh panjangnya umur Nuh Nabi Nuh umur seribu tahun Cuma orang beberapa puluh aja yang beriman Padahal sekian ribu tahun Ratus tahun dakwahnya Nabi Nuh Nah sedangkan engkau Wai Rasulullah Dalam waktu yang sangat pendek Cuma 23 tahun sekian Diikuti oleh Banyak orang Walakad amana bikal Sungguh beriman dengan engkau Wai Rasulullah Orang yang banyak Wa ma'ala Amana ma'ahu tidak ada beriman beserta-Nya melainkan hanya sedikit. Wa laqad Rasulullah telah memakai pakaian dari bulu. Wa raqibtal himar engkau menunggang himar. Wa engkau membuncing orang di belakang engkau al dan engkau meletakkan makanan engkau di atas bumi. Wa asabiaka engkau jilat jari-jari engkau sesudah engkau makan. Tawadu an minka karena tawadu daripada engkau. Paskallahu alaihi wasallam. Salawat Allah atas engkau dan salam. Nah ini salawat Sayyidina Umar marannya. Yang salawat itu dicampur dengan puji-pujian kepada Rasulullah wow. Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian istighfar istighfar orang-orang yang memperbuat kejahatan. Atau mereka menganiaya diri mereka. Orang yang berbuat dosa itu disebut menganiaya diri. Kenapa? Karena bakal membuat diri ke neraka. Orang yang melakukan maasiat disebut Tuhan menganiaya dirinya sendiri. Orang kader sembahyang itu menganiaya diri sendiri. Orang kada puasa. Ma'aniyaya diri sendiri. Kenapa? Karena akan membawa dirinya kepada azab Allah. Nah orang-orang yang melakukan kejahatan atau menzalim diri mereka. Mereka ingat kepada Allah. Mereka minta ampun bagi dosa-dosa mereka. Allah berfirman siapa yang berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya Kemudian dia minta ampun kepada Allah Dia dapati Allah itu maha pengampun, maha penyayang ta'ala ta bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Tuhan engkau. minta ampun kepada Allah Allah itu sungguh maha penerima tobat ta'ala wa adalah mereka itu sedikit dari malam hari mereka tidur dan mereka di waktu sahur minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah nabi seringkali mengatakan wa Nah istighfar ini sama lawan salawat tadi Ada istighfar yang langsung dari nabi Astaghfirullah itu dari nabi atau astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha ilaha walhayyul kayyum Wa atubu ilaih Itu dari Nabi juga Subhanallah bihamdi, subhanallah alazim, Astagfirullah Dari Nabi juga Banyak juga istighfar ini adalah Ulahan bikinan daripada Orang-orang sesudah Nabi Ada istighfar Hasan Basri ada istighfar Imam Ar-Rifai, ada macam-macam istighfar yang pada intinya adalah perpaduan antara memuji Allah dan minta ampun kepada Allah. Nah, ini kan Nabi tadi istighfar Nabi Subhanakallahumma wa bihamdi, Maha Suci Engkau wahai Allah dengan memuji Engkau, Allah mengfirli ampuni aku, innaka antat-tawabur rahim. Jadi hendaknya sebelum istighfar itu Nah memuji dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena jatuh Tuhan tadi pasabih Bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhan engkau Wastaghfirhu minta ampun hmm, Puji dulu Tuhan Subhanallah bihamdi Astaghfirullah Subhanallah bihamdi Subhanallah al Nah, verso beliau petunjuk Al-Qur'an. Tasbihlah engkau dengan memuji Tuhan, minta ampunlah bahwa Allah itu Maha Penerima Tobat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Man aksara minal istighfar barang siapa yang memperbanyak dari istighfar, jaalallahu Siapa siapa yang memperbanyak istighfar, Allah jadikan bagi menjadi dari tiap-tiap duka cita, kalapangan, tiap-tiap kesempitan jalan keluar. Dan Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Nah, memperbanyak istighfar. Kan yang jadi masalah dalam diri kita ini, kenapa kita duka cita, kenapa kita selalu dalam kesempitan, kenapa rezeki kita ini sirip? Itu umumnya adalah karena dosa. Nah, karena dosa. Karena ada dosa-dosa kita itu lalu rezeki kita macet. Banyak masalah yang dihadapi. Selalu sulit dalam menghadapi persoalan. Nah jadi jernabi siapa yang banyak istri para kepada Allah. Maka itu akan menjadikan Allah kelapangan bagi dia. Jalan keluar dari setiap masalah dan rezeki yang tidak terduga-duga. Wa, sal wa Aku Nabi minta ampun kepada Allah, kepada Allah dalam sehari 70 kali. Nabi sendiri mempraktikkan istighfar ini. Wa nabi sallallahu alaihi wasallam bil istighfar dan Nabi kita bersabda membaca dalam istighfar itu Allahumma kafirli maqdimtu wa ma akhirtu wa ma asrartu wa ma aglantu wa ma anta alamudhi minni antal mukaddimu antal muaakhir wa anta ala kulli shayin kadir. Nah ini istighfar dari Nabi juga. Ya Allah ampunilah aku dosa-dosa yang telah aku dahulukan dan dosa-dosa yang kemudian dan dosa yang aku sembunyikan dan yang aku nampakkan dan yang engkau mengetahui dengan nyanyari padaku engkau Maha mendahulukan dan Maha mengemudiankan dan engkau atas tiap-tiap sesuatu itu berkuasa nah ini istighfar dari dari nabi juga jadi kalimat istighfar itu bisa astagfirullahalazim, bisa juga rubi ghfirli, bisa juga atau Allahumma ghfirli istighfar juangarannya. Wa anil fudail rahimahullah dari imam fudail istighfarun bila ekolain tahu betul kaszabin. Istighfar lawan Tuhan tapi kada berhenti daripada dosa itu ngarannya taubat orang-orang yang mendustakan kepada Allah taala. Minta ampun tapi masih dalam keadaan dosa. Itu ngarannya istighfarnya istighfar taubatnya taubat orang pendusta. Nah. Artinya kita mengucap, Tapi kita masih dalam kondisi, dalam keadaan, ada dosa yang kita pelihara. Nah, masih ada dosa yang kita pelihara. Bahutang riba masih ada. Bazina ketujuh manggawi tapi setiap hari safrullah, ladhim, safrullah. itu artinya mendustai lawan Allah Taala. Istighfar itu hendaknya lebih bagusnya kita baca ya sudah kita putuskan diri kita dari kemaksiatan tadi. ini sudah berhenti kita melakukan ini, sudah ampih Kalau minta ampun kepada Allah kalau rahat manggawi itu artinya mendustai Tuhan nah Istighfarun bila ekola taubatul kazabin. Istighfar tapi tidak berhenti melakukan dosa itu taubatul kazabin. Tobatnya orang-orang yang pendusta. Istighfar yang kita kerjakan itu. Perlu kepada istighfar lagi Istighfar yang banyak nah, Kita Astagfirullahaladzim Mbak istighfar nih Jangan-jangan kita istighfar nih mendustai Allah Minta ampun Tapi pada nyatanya kita Kada minta ampun Nah jadi istighfar itu Perlu lagi kepada istighfar Karena istighfar Yang pertama ini Kita masih dalam dosa Contohnya Laki-laki memakai amas. Baik galang kalung atau apa. Nah, mengucap astaghfirullah Nah, ini masih dalam pakaiannya. Nah, ini ngarannya mendustai Allah Subhanahu wa taala. Nah, lepaskan dulu galang amas dilepaskan cincin amas dilepaskan. Niatkan kada hendak lagi memakai ini kada boleh aku laki-laki. Nah, nah. hanya astaghfirullah nah, itu bagus kalau rahat memakai kakak itu rahat memakai cincin amas itu istighfar lawan Tuhan itu karena mendustai Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi istighfar semacam inilah yang perlu lagi kepada kepada istighfar yang banyak nah, jadi salawat kepada Nabi dan istighfar minta ampun kepada Allah itu hendaknya kita jadikan pekerjaan kita hari-hari ini jangan lepas hari-hari kita daripada salawat kepada Nabi jangan lepas hari-hari kita daripada istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu langsung diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya namu amma auradu sabah wal masa wa salawat wa bis sahar Adapun bacaan-bacaan subuh, petang sesudah sembahyang waktu sahur, falana fiha kitabun mustakil. bagi kami padanya ada kitab yang tersendiri fal yarji ilai man ahabb dzalik. Nah kemudian ada bunnaun. Nah hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam fa tilalah wa billahi taufiq. Ustaimu mustaqil. Anzalallahu alaihi wa alaihi اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عدو ورسوله لا إله إلا الله الله لا الله الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونطوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الرجول من أصحابه صلوا عليه صلّموا تصليه قام صلّيا صلّموا له تعالى